Sebelum memperkenalkan diri saya, nama lengkap saya adalah Mardigu Uwi Prasantio Udah pasti orang Jawa Dan... Orang tua saya adalah... Pensiunan militer, Angkatan Udara Saya mohon siapa yang dari keluarga militer, angkat udara? Oke, gak banyak ternyata, Alhamdulillah dan pensiun terakhir pakannya kapten. Jadi tidak mungkin saya bercita-cita sekolah untuk kuliah itu tidak mungkin. Sebagai anak kolong orang tua kerjanya pindah-pindah. Tujuh tahun saya tinggal di Palembang, tujuh tahun tinggal di Bali Papan jadi sewaktu kecil dari dulu cita-cita saya adalah sekolah di Amerika jadi saya gunting itu uh, white house rumahnya Donald Trump itu saya taruh di kantong celana saya dari kecil TK, SD dan saya percaya seribu persen saya pasti sekolah di Amerika nggak ada yang bisa apa, kalau enggak mungkin itu di kepala saya sudah hilang kata kata tidak mungkin walaupun tahu orang puasain nggak ada apa, -apa kalau kita dulu sudah main kelereng ya siapa yang masih ingat mainan benda mulut itu <tuh>. kan kalau kita main kelereng kalau keluar kelerengnya jadi celana dulu sering jadi coklat kan kiri kanannya benar begitu keluar itu keluar juga gambar gambar yang seruling dari koran, teman-teman di Palembang bilang, aku tuh, aku nak sekolah di sana, SMA nu, Pemurus gitu, ngerti ya? Tidak, mungkin. Pindah ke Bali Papan juga sama. Singkat cerita, tahun 85, waktu itu ya, tamat SMA jadi kalau naik bus itu dari rumah dari perguruan ke halim itu lewat Segitiga Jadi ada pengumuman Sekolah Luar Negeri di zamannya Pak Habibie. Jadi the best student yang nilainya 9 10 9 10 selalu mendaftarkan diri untuk sekolah ke Jerman atau ke Belanda. Oh, kita juga Bang kalah, benar enggak? Sebagai orang yang moderat modal diplomasi saya mendaftarkan diri saya ingat pengumuman itu adalah tanggal 5 Mei diumumkan dari sekian ribu orang nama saya gak keluar bagi saya tidak heran karena nilai saya cuma 666 paling tinggi 8 Matemat, apa, eh, agama satu, agama aja nah 3 hari setelah pengumuman keluar sebuah surat masuk ke rumah saya saya datang lagi ke Dekibun saya berdatang, kedua, ada satu orang, baru saya terlambat, saya duduk di samping itu, terus ada tiga orang di lantai empat, mungkin yang senior ya Kemudian datanglah seorang, Bapak, mungkin pejabatnya selon satu atau dua mungkin ya. Bahwa dokumen yang sangat tebal, yang lewat di depan bambu kita, dia ya, banting dokumen Wah, di depan bambu kita anak 17 tahun dibanding dokumen di depan rasanya kayak gemetar kita, benar gak? apa yang dia bilang ini dua orang menyusahkan negara kalian ini ngimpiannya aja masih bahasa Jawa semua nilai tentang bahasa Inggrisnya cukup apa pak? bisa dibayangin paham ini? kita gak ngerti apa apa, diceramain marah-marah 15 menit saya dalam hati bilang ini ada masalah apa binginya kayak di rumah deh <tuh> <tuh> kita jadi samsak, yang gak? <tuh> di ujung kalimat itu cuma dia bilang lu berdua Berangkat ke Amerika. Lagi kita. Ada enam tempat untuk Amerika yang daftar cuma kalian berdua. Kalian berangkat. <supai> <Supai> masalah kan jurusannya kita nggak bisa milih betul ya jurusannya nggak bisa milih jadi waktu ambil S1 nya apply psychology in business Terjemahan Indonesia nya apa ya aplikasi psikologi di dalam bisnis contoh aplikasi psikologi dalam bisnis atau misalnya begini kita ke Sarba. Siapa di sini yang pernah starbuck? Oke, okay, bayanglah semua yang pernah. Starbuck kita tahu jualan kopi, betul ya? Tapi ada yang bapak ibu mungkin tidak perhatikan bahwa bangkunya starbuck itu tingginya 45 cm, sehingga kalau perempuan itu berdiri, ininya tidak ter terlalu tinggi, jadi tetap bisa ke bawah dan nyaman karena 45 cm adalah ergonomik semua manusia di dunia nyaman tingginya meja itu 47 cm tablenya ada 3 47, 65, 105 psikologinya di meter dan itu paling nyaman jadi kalau kita kerja dengan yang pakai 105 bisa 110, Starbucks 100 itu semua adalah psychological jadi dia bukan hanya sekedar menjual kopi yang murah atau kopi yang mahal atau kopi yang enak, tetapi psychological faktor itu menentukan. Jadi kadang-kadang kita membuat kafe yang lebih enak dari Starbucks rasanya, suasananya lebih enak mungkin, tapi ambience psikologi atau duduk nggak bisa, nggak akan terbeli. Itu adalah applied psychology in business. Atau mungkin begini. Uh, Inomark warna, warna dasarnya merah dan biru, betul ya? Kalau di daerah muslim misalnya kalau di Jakarta di daerah Ciputat, di Aiyan, dekat Queen, itu. simbol merah mungkin dikecilin, hijaunya didominankan. Mengerti ya? Karena bagi muslim hijau itu adalah damai. Merah, red Karena itu semesto suatu jual di karang, uh, di di, di beranda nah, nggak laku karena warna hijau dia yang dominan bagi Chinese merah bawa rezeki paham ya hal-hal seperti itu hal kecil tapi kita kalau bilang kok kuku ko, ko, nggak ko, laku laku ya ada social value yang psychological yang anda harus paham itu adalah applied psychology in business. Ada banyak lagi, tentunya di kelas lain. Ya hari ini bukan tentang psikologi, bener ya? Tetapi mudah-mudahan dapat makna bahwa nanti Anda selagi berbisnis, bukan sekedar namanya yang lucu dan lain-lain, ada efek psikologi dari perut Anda. Nah, waktu master kita nggak bisa pilih. Masternya adalah criminal mind and forensic investigator. Kita ngurusin teroris. Jadi disitulah saya berkenalan sama dunia intelijen, interogasi. Jadi kalau dicek sekarang Bu, OWI menginterogasi 427 teroris, ya, nanti saya ceritakan kenapa sampai sana. Nah. disitulah akhirnya kita kenal dunia intelijen dan lain sebagainya dan lain sebagainya. sehingga pulang tahun 1991 enam tahun kuliah itu berhadapan orang di depan saya namanya Pak Benny Kurnani dia memperkenalkan saya menjepolakan anda oh ini user saya dan dia panggil seluruh orang yang menyekolahkan saya ke Amerika dimaki-maki. Kamu kok kok katanya begitu? Karena state sponsor terorisme hanya Pak Harto yang melakukan. Tugas dia mata-matai Pak Harto. Ngila kali katanya itu benar. Karena yang yang melakukan state sponsor kan hanya Pak Harto benar Singkat cerita, kamu nggak usah berjalan ini di kata Dinas 10 tahun. Dirilis, hari itu juga dirilis, Pak. Alhamdulillah benar Kamu gak saya jadi pegawai negeri 10 tahun, Pak harus membayar negara ngeluarin duit gitu. saya tetapi kalau negara panggil saya saya tidak akan menolak karena itu sudah yang membuat saya ada di level ini adalah negara saya berhutang banyak sama bangsa, sama negara nah sembilan-sembilanan peristiwa sampai. jadi abis itu saya di dunia profesional saya kerja di bank, kerja di treasury departemen saya harus cerita panjang lebar supaya saudara-saudara saya yang ada di ruangan ini mengerti kalau anda punya uang banyak, anda taruh di bank kalau bank punya uang banyak diapain? dikreditkan betul ya apa yang terjadi kalau kreditnya banyak orang yang masalahnya jelek sehingga uangnya di bank Portfolionya pindah ke departemen yang namanya treasury treasury department adalah where's money, makes money kita bisa beli palas, high fund, bond, portfolio yang lain-lainnya hedge fund dan lain sebagainya saya dipanen bank di treasury department berhubungan sama RMTS Reuters, Moneter, Direct Quoting System jadi kalau udah buying selling jadi kita dealernya untuk portfolio seperti itu tahun tiga tahun kemudian entrepreneurship saya keluar karena saya lihat ada regulasi perbankan di mana bank devisa bisa main treasury, bank non devisa tidak bisa. Saya buat sebuah perusahaan yang namanya Megasino Investama. Megasino Investama adalah the first investment banking di Indonesia dengan kliennya 200 bank non devisa. Saya bisa sebut banyak nama pegawai saya, pegawai. Saya mau keluarin satu nama saja. Yang namanya Rosan Roslani, seketat sekarang Ketua Kadir, dia pegawai saya, Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Rosan ya. Dan jangan tanya list-list berikutnya. Tapi satu hari keuntungan saya pribadi waktu itu adalah 10.000 dolar. Masih bujangan, masih uji kelamin, usia kelakuan minus, masih berperi pada umur tahun. Sepuluh ribu dolar per hari, Anda bisa bayangin. Bayangin saya kayak dulu, gantengnya kayak apa bener nggak? Sekarang udah putih semua. Uh, sukses cepet, apa-apa bisa dibeli, dan akhirnya saya mempunyai sebuah motor. Sukses yang cepat itu bukan guru yang baik, karena bisnisnya baper juga. Yang benar adalah sukses cepet dan konsisten kalau sukses cepat bukan guru yang baik bisa lupa diri singkat cerita saya bangkrut minus saya bilang sama Rosan sama Sandi karena Rosan bilang mas saya nggak pernah mimpin 150 pegawai yang overseas graduate nya yes, seduanya 60% anda jadi associate director saya bilang ya Sandi Rosan dulu pegawai sekarang saya pegawai mereka Pak itulah hidup siapa dalam kehidupan kita, bener Iya. <laughs> jadi portfolio main, profesional main, bangun properti, uh, oil and gas bangun sampai suatu hari, di 2008 saya memiliki partner namanya Pak Kadek Sarjana dia triliuner, partner saya, saya punya minoritas di perusahaan dia Urusan kami adalah kalau kami matikan gas Singapura mati karena kita punya the first cross border country yang mengelola gas. Jadi dari Abu Hurley ke Singapura dari Nakuna, Singapura dan Malaysia. Jadi 20% gas kita hidup kita mati, matilah itu negara 20% ya. Atas saya. Hei, Bapak Ibu saya sarankan untuk selalu punya partner, senior, dan pastikan orang itu lebih pinter dari kita, lebih kaya dari kita, lebih soleh dari kita, betul ya. Karena kalau kita ke bawah bawah ya kapan kita naik gitu. Ya. Saya ingat tuh tahun 2008, saya lagi duduk, kami ada kantor karena dia merokok, ada popon yang salut berburu-buru. Saya, saya bilang, saya manggil dia Bapak karena jarak murid sangat jauh, saya bilang B apa cara atau bagaimana caranya supaya saya bisa jadi triliuner 12 digit rekening di bank seperti kamu Ya begini aja dia bilang, tinggal nah, pertanyaan gue gitu kan dia merokok gitu apa pertanyaanmu, gimana caranya supaya saya jadi triliuner yang seperti kamu kayaknya? dia nanya lu lapar berapa? <Gülüyor> jawabannya lapar berapa lagi seberapa lapar? Ini benar, lapar berapa sebelum itu dihitung benar lu lapar lapar dia ngomong mau saya sudah pas ngerti nggak maksudnya nggak juga <laughs> kalau anda lapar anda pasti trillioner Pak jadi syarat jadi trillioner Pak mau lapar <laughs> <laughs> kalau lu kenyang bakal benar tidaknya benar nggak jadi how can you teach a hunger bagaimana lu bisa ngajarin rasa lapar kita harus punya set mimpi yang baru benar nggak jadi saya bilang aku dapat dapat chance lapar saya mulai menentukan target-target. Itu 2008. 2009 saya dapat kontrak dari PLN untuk mendistribusikan gas 50 MMCMD dari sumur Kunding Pertamina punya ke Tambak Lorok Semarang. Perlu investasi 1,6 triliun. Kontrak tersebut adalah 32 triliun 15 tahun. Saya sudah dapat kiri, saya sudah perkanan pertanyaannya. 1,6 triliun duit itu dalam Kan sebagai moderat kan modal dari mana dapat duitnya benar? Kontrak itu saya pegang hampir setahun. 2010. Waktu itu padahal iskan adalah direktur pelat. Saya pikir aja, saya mau ketemu Pak Dahlant, saya gak kenal Pak Dahlant Saya mau ngomong, Pak Dahlant, saya udah datang ke 60 bank, lembaga keuangan, financial institution Saya nggak bisa membiayai karena saya tidak punya jaminan Betul ya? Jadi saya minta Pak Dahlant ngomong di depan para bank bahwa penting proyek ini karena negara hemat 8 triliun per tahun. Karena kalau pakai sekarang tambah lorok pakai gasolin kalau diganti gas dari 10 triliun opasi oh, cuma 2 triliun. Jadi save 8 triliun. Nah. Oke, okay, saya saya nggak kenal dia. Prinsip saya kedua adalah if you never throw the dice, you will never have a six. Terjemahan bebasnya oke okay kalau anda nggak pernah melempar dadu anda nggak akan pernah dapat enam enam yang terbaik kan kita suka diem aja gak berani buat keputusan bapak ibu, throw the guys Rubin apa sih, terkecil anda dapat satu betul ya maka saya throw the guys saya datengin pak Dahlan. saya ketemu resepsionis di depan saya bilang, saya mau ketemu pak Dahlan. boleh pak, Antri ya pak nantri pak, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam nantri selain dia sibuk tamunya banyak bapak kira-kira dapat tiga minggu lagi pak kapan <tuk> <tuk> <tuk> <Tuhan> kayanya gue ini <tuk> <tuk> saya tiap hari datengin saya harap adalah ada peluang saya cuma minta waktu 1 menit, kalau waktu, saya minta 30 detik ketemu Pak untuk menceritakan masalah saya dan itu solusinya ada di Pak saya bilang gitu nah saya tunggu aja, satu hari, dua hari, tiga hari gitu ya pas ada tamu yang pada lantang panggil ke sekretarisnya tamu tersebut lagi ke toilet saya bilang tuh boleh saya masuk 20 detik aja tau sendiri kan karena mau mungkin ya kalau orang bener-bener apa orang sudah bilang bahasanya kalau kita pengen banget tuh iya gitu lah gitu ya terus juga cara ini benar nggak terus dia bilang iya pak dia masuk ke dalam pak ada orang bilang minta tolong tunggu detik aja pak pada masuk saya bilang, Pak, izin, ini saya dapat kontrak dari PLN, dapat kontrak dari Pertamina, saya perlu uang 1,6 triliun untuk bangun ini, di mana proyek tambah warung akan menghemat negara 8 triliun. Dia melihat gitu. Oh iya, dia melihat. Waktu itu belum dia yang Apa masalahnya? 30 detik sudah habis. <susur> <cukup> saya janji 30 detik, Pak, ini kartu nama saya kalau Bapak putus saya. <susur> oh, postur, <boh>. benar nggak? Kan? <tuk> singkat cerita maaf hari ini saya cerita aja, saya ga bisa motivasi soalnya akhirnya padahal mungkin mencerna segala macam saya ditelepon sekretarisnya seminggu kemudian saya ngadap saya presentasi padahal bilang kamu butuh gitu saya apa? pak saya akan datangkan direksi bank plat merah bapak akan jadi pura-puranya kita ke Semarang, nadain program ground, ground breaking pura-pura jadi ada upacara Terus nanti bank datang, bapak ngomong, kalau bank itu termotivasi pasti bank akan lihat ini opportunity, bener nggak? Ya? Saya tanya sama anak-anak, ada uang berapa? 135 juta bang buat gajian. Sambil, oh, pak yang buat gajian? Sewa private jet, Ibu Kara, Direksi PLN, Direksi Pertamina, Direksi Bank Plat Merah, naikin private jet. Kita menaik kereta api benar <SILENCIO> Kita di semarang penerapi persipresian sewa yang miring ini dia semua segala macam pakai alpa 0,5 biji benar gak? Biar kalah kasias saya jangan kalah gengsi. <SILENCIO> <SILENCIO> Begitu datang pada lalu ngomong dan segala macam bang mencatat saya ingat banget itu memenuh gratis karena besoknya bang mandiri menawarkan 1,2 triliun bang Benny menawarkan 1,2 triliun bayangin soto loyo numbani. Kalau saya dapat duit segitu tapi kalau proyek itu kita benar Dari situ dari dua tahun yang lalu 2008 bagaimana 12 digit 2010 untuk saya 12 digit bapak ibu. Itu <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> kan 2022 kalau ini lunas itu kok 12 beneran kan? jadi sebenarnya saya belum 12 digit beneran secara tapi pembukuan untuk di ledger kita minta dimasukkan aset betul ya? ah bolehlah kita gak menganggut ke milioner betul ya? betul <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> uh, dunia WLNGS well adalah latar belakang saya kita punya the biggest LPG flat di Prabowo Muglin 39 jadi. Liquid Petroleum Gas Bapak Ibu, LPG itu benda cair, bukan gas Liquid Petroleum Gas karena itu kalau di rumah kalau gasnya habis jangan cepet-cepet gaji karena kemungkinan di Bandung dingin di bawah beku. jadi kalau bisa kasih nampak kasih air panas taruh, nanti melting lagi dan bisa jadi masih ada kilo 2 kilo itu kalau bisa dikasih akan di bawah ini masalah kita ugino juga duit itu bapak ibu, benar gak? zaman sekarang dia naikin minua, Pak Jogowi ini masalah nah ya ini dunia, nah kesibukan saya tahun 99 bantu Negara urusan sampit di mana dayak sama Madura fight gitu ya tiga bulan saya di sana kemudian Pelakangok uh, Malino 2 Pak Yusuf Kala, tahun 2000 kita kita di Malino antara bon merah putih bon kita minta di tempat sana tahun 2004 terus Aceh. kita juga negara minta bantu kalau udah negara minta sih nggak bisa apa-apa perubahan nggak usah dibayar. Nah puncaknya 2014 kemarin selaku Pak Priamiza menjadi menteri pertahanan beliau memanggil kita 10 orang 9 jenderal, 1 sipil kita diminta untuk membangun namanya Badan Intelijen Pertahanan, BIP. Badan Intelijen Pertahanan. Nah, eh, sangat disayangkan dari 165 negara di dunia ini, hanya Indonesia yang tidak punya Defense Intelligence Agency DIA, atau Badan intelijen Pertahanan. Jadi kita buat, kita, 6 bulan kemudian kita paparkan ke DPR, DPR jawabannya tidak, karena di belakang DPR adalah Amerika, Amerika tidak ingin Indonesia strong dibayar semua apa DPR ya begitulah nanti kamu boleh punya pendapatan dari DPR bisa terima memang di kantong mana enggak, enggak.